Tapi gena Melayu tak untung. Iya. Untung. Tertak-tertak-tertak untung. Tertak-tertak-tertak untung. Rugi-rugi-rugi-rugi-rugi-rugi-rugi. Tak-tak untung. Tak-tak untung. Rugi-rugi-rugi-rugi-rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy TK. Oke cuy, uh, aduh kalau tengok-tengok macam ini tuh saya macam ustadz sungguhan gitu ya Tak payah lah excited sangat gitu ya Ya begitulah kelebihan orang kalau mendengarkan ceramah gitu Oke okay, cuy bagaimana kabar kurang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Seperti biasa saya cakap ya jangan lupa masuk tangan, cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy Dan ya bagaimana puasa orang untuk hari ini cuy saya harap puasa orang itu berjalan dengan lancar cuy ya Berjalan dengan lancar Sampai hari ini Alhamdulillah saya masih full puasanya cuy Masih full puasanya cuy Oke okay, dan untuk kali ini kita akan mereaksi lagi Atau mendengarkan ceramah atau dakwah dari Ustaz Syamsul Debat lagi cuy Seperti biasa cuy ya Salah satu ya, salah satu daya tarik dari channel NDTK ya adalah uh, Mendengar atau melihat Ramah dari Ustadz Syamsul Debat cuy. Gak tau kalau yang Ustadz yang lain Kenapa gak ada yang suka gitu ya Kenapa harus Ustadz Syamsul Debat gitu ya Ya mungkin karena kelakar cuy ya Tapi begini cuy saya akan uh, Klarifikasi Saya uh, membuat video Seperti ini karena banyak orang yang suka Dan satu lagi Bukan karena kelakar je ya. Bukan karena Sekedar lucu gitu ya Tapi saya mendapatkan banyak pengajaran Di setiap ceramah atau dakwah yang Ustad sampaikan gitu ya walaupun ya walaupun pasti banyak kalimat atau uh, ceramah Ustad yang diulang-ulang, orang paham tak? Yang diulang-ulang gitu ya sudah saya dengarkan dan saya dengar lagi itu nggak jadi masalah buat saya nggak jadi masalah buat saya, itu malah jadi uh, salah satu hal yang terbaik untuk saya Supaya saya mengingat lagi yang tadinya saya lupa beberapa hari yang lalu, saya ingat lagi Nah itu, dan oke okay, tanpa banyak cakap lagi cuy ya Jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap, dan ya saya hampir lupa cuy Saya mengambil video ini tuh dari channel Ustadz Syamsul Debat langsung cuy ya Orang bantu support juga ya, channel Ustadz. Nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah ya, nama channelnya dan link channelnya, cuy. Oke, di sini judul videonya adalah Ustadz Sentul Debat, bukan saja-saja panggil debat. Apa nih? Bukan saja-saja panggil debat. Saya nggak paham ini, cuy. Saja-saja panggil debat, videonya udah siap, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. 3 Dua Satu Boom Saya sendiri pun dah masa saya Nampak saja okay. samsul debat ni bukan orang letak nama saya sahaja tau Pencapaian Muhammad. saya dalam debat dan pidato Saya top rank best oh. picker Malaysia 2021-2022 Saya dulu debat pasal Melayu Semua technical debat ni semua dalam kepala saya Peci yang saya gunakan ini, ini macam ustaz ya Bulat. <tuh> Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan yang dikasihi. yang dikasihi. Oh, Pagi ini cuy. Oke okay, cuy, ini videonya bukan di saat bulan puasa cuy ya. Orang harus ingat baik-baik itu cuy. Kita nggak tahu tiba-tiba Ustadz minum ke atau gimana ke. Orang jangan beranggapan <laughs> macam mana lagi cuy ya. Ustadz membuat video ini tuh belum di bulan suci Ramadan cuy. Saya tak boleh pegang. Nervous. <laughs> Yang dikasihi Tuan Haji uh, Zailani bin Osman, Pengetua Kolej tingkatan Tanam, Syah Alam. Yang uh, dihormati juga Puan Viany Aba, iaitu uh, Penolong Kanan. Uh, betul lah, Penolong Kanan eh? Penolong Kanan penolong Ketabiran. Penolong Kanan. Eh? punca cik cik ni tangan kanan dia ni ya, cik ya? Cik penolong kanan Yaitu penolong kanan hal ha, wal murid seterusnya guru-guru okey oh, okay. pasal kedang pasal ceramah aa dan seterusnya <laughs> ceramah Tapi kenapa panggil jantung pendidikan ni Kebit Kebit kan kedang aa sebab isteri saya ketua bidang sebab saya tahu Uh, Seterusnya um, Guru-guru <coughs> Dan tak saya lupakan Petakbiran yang 8 Ketua orang Ketua um, Saya dah dapat briefing awal Tentang Tengku <tuk> oleh <tuk> Istiqatah ni uh, Alhamdulillah uh, Dan Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah Hari Isnin <tuk> Yang mana dalam banyak-banyak perkara Kita nak buat pada Isnin Ada satu perkara yang paling kita tak nak buat Iaitu mendengar ceramah <tuk> Jadi tak payahlah buah muka saya terlalu <tuk> dengan iya. sangat, camah sangatlah. Tak nah, nak pula namanya saya, ladap pula. Ada orang juga. cakap LDP, ada orang cakap ladap, eh, latihan dalam perkhidmatan. Tapi ialah, bila cerita hari ini, saya tengok ada pelbagai bangsa seonok saya. Saya dulu pernah jadi guru sekejap, betul lah tu. Nah, jadi guru sekejap. Ternyata um, pernah jadi guru jadi si. bila saya jadi guru, saya memiliki keputusan saya tak nak jadi guru. Hmm. Mati budak atau kerja nanti. <tuk> bukan semua orang ada kesabaran macam guru-guru yang ada depan betul, saya. Betul-betul kan? banget ya. Jam biasalah dekat sekolah kan, dekat kolej ni. Guru-guru dia berprasangka dengan pentadbiran, pentadbiran berprasangka dengan guru. Pengetua Sheikh menangkap pentadbiran aja. Contohlah, contoh ayah, ayah yang tu lah. Ayah-ayah macam tu keluar kan, biasalah kan. Jadi benda ni berlaku di semua tempat kecuali kolej tiga 6 lah. Jadi <laughs> jadi Kan ha, jadi saya sangat memahami Insya Allah sangat memahami Sebab <laughs> saya pernah jadi guru dulu kan Jadi yeah. saya, faham. saya faham Jadi bukan senang sebenarnya Kita nak puaskan hati semua orang Memang bukan senang lah Tapi Bertil Bila kita bercerita orang, tentang orang kerja Orang pandai je lah. Orang pintar ya. dia ni je Kenapa pencamah-pencamah panggil? -pencamah Kenapa buat ladap LDP ni Kenapa Salah satu sebab Nak perbetulkan balik Mindset kita Kadang-kadang kita Lagi fokus hmm. Dulu kita yang cakap Aku dapat kerja ni Tak nak fikir apa-apa dah Yang penting dapat kerja So, hmm. dah dapat posting, belum dah, dah, dah, kakak, syala, abu, yes. Tapi kenapa banyak pula, tiba-tiba bergaduh, tak dapat tu, tak dapat ni. Dulu cakap dapat jadi cikgu, sudah lah. Kan, dulu dapat jadi kerja ni, dapat gaji bulan-bulan, dah lah kan, tapi tak. Sampai satu masa, ma ma manusia ni memang macam tu. Hasad dia berubah-ubah. Ya, kan? betul. betul. Hasrat berubah, dia sentiasa nak itu, nak ini, nak ini. Kalau boleh saya share, Nabi Muhammad dulu dia pernah ambil satu ranting, you all boleh ambil lah, kek kisah ke ke ke ni kan. Nabi Muhammad ambil satu ranting dia tulis dekat dekat tanah tu, dia buat satu garisan panjang tu. Buat satu garisan panjang. Kemudian dekat garisan tu, dia buat satu petak tergantung dekat garisan tu. Satu petak kecil tau. Dalam petak tu, dia cakar-cakar macam tu. Jadi orang tanya tu apa? Dia kata, garisan panjang tu, macam tu lah cita-cita manusia. Nak itu, nak ini, ya. nak capai itu, nak buat itu, nak buat ini. Cita-cita panjang. Enggak puas, ya. Enggak puas. Eh. Macam orang Arab kan, masuk rejab ni, masuk rejab ni, ni rejab sekarang ni, masuk rejab dia dah terbayang Ramadan. <laughs> tapi orang kita lain, belum rejab dah terbayang syawal, lagi jauh. <laughs> dia bulan satu dah terbayang lah baju apa nak pakai, ini apa semua kan. <laughs> ini kalimat yang sering Ustaz cakap ya, tapi menurut saya itu kelakar begitu ya. Gak tahu kenapa, karena saya udah berimajinasi Ustaz. ...akan cakap ini, udah tahu dan itu lucu gitu ya. Memang lucu gitu ya. Nah, betul. Tu, tu, itu, itu. Dia cerita-cerita panjang. Realita Tapi soalan ya. soalan dia confirm ke awak hidup lagi pagi raya itu? Nah, itu dia. Kan? Saya tingatlah memori dua tahun lepas. Tempah baju, baju sama. Uy, bel, bah, bah, bah, bah. Uy, nanti besok kita pakai pagi raya, mesti orang happy. Sekali PKP yang padam pun. Bila nak pakai? Bila nak pakai? Kan itu itu itu realitilah. Kan, Realiti. Ya, Pastu marah. Asyik gaya Cina boleh raya, raya Melayu langsung ke PKP. <laughs> orang marah. Kan? Nak kan? buat macam mana? Kan? macam hari ni kan, orang marah sana, marah sini. So cuba fikir balik, apa yang kita cakap ni macamlah kita pandai sangat. Okey okey, yang ini yang saya pertanyakan juga. Ini berlaku juga di Indonesia, cuy. Pasal uh, raya hari raya Cina enggak terlalu di apa dibesar-besarkan gitu ya dan pasal hari raya India atau bagaimana agama yang lain gitu ya. Enggak dibesar-besarkan kenapa harus agama Islam. Nah, saya akan menyimpulkan ya. Menurut saya pandangan saya pribadi ya. Mengapa uh, agama Islam yang dibesar-besarkan kalau misalnya hari raya atau bagaimana karena mayoritas yang beragama muslim itu banyak ketimbang yang Nah, misalnya uh, penduduk Cina kalau di Indonesia kan cakapnya Tionghoa gitu ya. Kalau merayakan hari raya nggak terlalu gimana karena penduduknya nggak begitu banyak, cuy. Ya itu tanggapan saya pribadi sih, cuy ya. Kalau tanggapan kurang seperti apa, Silahkan komentar di bawah. Buat sinilah, bodohlah kerajaan ini macam-macam nih. Ya, sampai kerajaan di. Nah, hari itu kau marah gentah tak bagi gentah negeri. Bila boleh gentah negeri, kek naik. Patu kau marah pula. Bila rentas negeri takkan kerajaan nak biar-biarlah tinggi tu nantaklah apa nak jadi. So itu dicadangkan ambil booster. Bila ambil booster pun kau marah. Kau sengaja paham. Kalau kita, kita tak buat apa-apa pun marah tak buat apa-apa. So, so, so saya kata tadi nak memuaskan hati semua orang memang kita takkan dapat. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anaknya Tariq Kaldai. Orang kampung kata apa dah Kaldai ada tanah naik. Ayah dia naik Kaldai, anak Tariq Orang kampung cakap, apa punya bapak, kesian budak tu. Budak tu tarik, dia sedap duduk atas kaldai. Bapaknya duduk turun, anaknya naik, bapak tarik. Apa punya anak, kurang hajar betul. Boleh pula dia biar anak tu, tarik, dia disedap, saja duduk macam tu kan. Sedap saja anak tu duduk kat atas, bapaknya tarik. Sudahnya dua-dua naik kaldai. Dua-dua kesian menyesa binatang betul berat bawa dua orang tu. Sudahnya kaldai naik atas dia. Jadi macam mana? Nak puaskan hati, semua orang memang tak dapat. Tapi apa yang kita boleh buat? Pengajaran pertama pada hari ini. Buatlah yang terbaik yang kita buat. tu saja. Ah, itu dia. Buat yang terbaik. Suatu pengajaran cakap lagi. orang. Macam saya, saya tak fikir. Oh nak cakap, cakap lah. Saya camah macam tu, camah lah. Kan Apa saya berduli. Kan, tapi saya jenis memang sampai awal. <laughs> sampai awal. Tu saya pukul 8, saya dah sampai kat koles. Tekatan 6, syahlam. <laughs> Untuk pastikan sejarah dia saya tak cuma kesambutan dari bila sekolah ni ditubuhkan Berapa beberapa yang ada di sekolah ni. Okey, okay. nak masuk kan nanti luan? Saya belum nak masuk lagi. Rupanya camah di Gino Hotel. <S arrived> <Tôi> saya keluar, <Suates> <Seredith> saya keluar, saya pergi dekat tempat pot minum saya, saya pergi kat restoran Wira Sejati di Station 04 tu tempat saya selalu minum dulu lah. <Simiziaver> saya, saya belajar dulu. Aa, jadi saya jumpul beberapa orang yang tahu pasal. Jino Hotel, dia tu pasal Shah dia tu pasal college dekat tanah pun dia tahu hmm. Hmm, saya <laughs> saya pun tadi makan nasi pun sebab tengok dia makan selera betul makannya saya ya, ini ini saya bilang je kan. Ustaz makan ke anak perempuan lah, saya cik. di sini je jadi macam tu lah, saya tak kisah orang nak cakap apa cakap lah macam, macam uh, daripada dulu kan saya minat sesuatu benda tu saya akan buat je macam saya gemar buat kan. Saya. Saya, saya tak saya tak suka tengok drama Melayu <laughs> Macam contoh kan, kadang orang pun tak tahu ni rumah Cina ke rumah India orang tak tahu. Saya tengok cerita Tamil, semua cerita saya tengok. Cerita Cina semua tengok. Macam Chow fat saya tengok semua. Tapi tengok Chow fat ni sedih sikit lah. Ending memang sedih je. Manjang kena tinggal je dia kan. Kalau tengok cerita prison apa tu, prison on fire pun, macam lalas mesti dia berkorban untuk orang. tu Yun-Fat lah saya minat lah. Lohong panteng telah, lohong laung. Saya tahu lagu Cina banyak, saya tahu. Lagu Terasa Teng, Ni Wan Wa Ai Ni Wan Seng, saya tahu. Cerita Tamil pun saya tahu. -ka ah, kan saya, mau, nak, nak, saya nak nyanyi lah. Kan saya tengok cerita apa tu? Malah yang, tu adik-adik tu. Adik, -adik, adik Suriah tu, siapa tu? Kartik kan. Oh, saya tengok ada satu cerita, lagu apa pun tak ada. Membangun lah. Oh, saya tengok cerita Tamil sebab cerita Tamil ni yang bagus dia boleh mengasah critical thinking. Kita tak boleh agak ending dia. Betul? Dah paham. Hero tu saya tengok video cerita surah-surah Surah Kan? Sura kan? Bayangan orang kampung tunggu ni. Semua menangis ni doa-doa ni. Menapalah ada dah, dah lemas kat laut ke apa. Sekali dia datang macam caika lumbu-lumba tu. Dia datanglah dia bukan berenang macam ni, dia melompat macam ni tau, macam kalau lumba-lumba betul. Mujizat ah, you all bebe. tak tengok. Ada sekali itu kan dia dah mati kan yang yang patung Tuhan tu dah dah dah tumbang kan, ingat hmm. mati. Dia boleh tegak tau. <laughs> Hidup lagi. Ah ya, itulah Tuhan hantarlah. Tu pada saya simple. Buat yang terbaik kita boleh buat, pedulilah apa orang nak cakap. Betul, betul. Buat yang terbaik, jangan fikir itu pertama. Dan bila kita sebut tentang profesionalisme. Profesionalisme ni maknanya keupayaan kita ...untuk membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh... ...tanpa mencampur adukkan dia dengan benda-benda yang tidak berkaitan. Termasuklah benda-benda peribadi. Termasuklah benda-benda berkaitan dengan luar, dengan tugas kerja kita. Sebenarnya, pentadbiran ini ada empat jenis. Dalam sekolah, guru ke... ...pentadbiran ke... ada Miran. empat jenis. Pertama, administrator. Dia masuk on time, balik on time. Uh, Muka yang pertama dekat pesan ya. pancikat tu ...pada pukul 5... Ataupun pada waktu balik. Dan orang lain tak akan merasa duduk yang pertama. Sebab orang yang pertama adalah orang yang sama setiap pagi Dan dia siap beratuh. Okay, beratuh, eh beratuh. Dia siap sama orang lain macam beratuh. Cara kelak ke mana dalam kau dalam dah tahu ini. dah siapa. Jadi untuk berada di depan. Untuk berada di depan. Memerlukan usaha yang lebih. Iaitu kau kena awal dalam nah lima minit. Adakah benda pergi awal lima minit, kau bawa fail kerja? Tak. Benda itulah yang akan mengganggu profesionalisme dan juga malahan mengganggu keberkatan dalam kerja kita. Itu pertama. Kan? tu administrator. Yang kedua, namanya performance. Performance, performance ni orang yang memang kejar deadline. Memang kerja sungguh-sungguh. Memang oh, yeah, yeah, pengetua yeah, yeah. dengan penolong pengetua ni memang sayang dia. Performance ya. Yeah. Memang sayang dia. Kerja banyak bagi dia <laughs> je. Sebab dia ni memang buat kerja. Oh, ya. Yeah. Sikit-sikit dia. Sikit-sikit dia. Yang marah. Sikit dia. Sikit dia. Contoh <laughs> orang lain. Masalah bila bagi kat dia. Aku lah kena. Kenapa kau ni. Bagi kerja kat kau tak nak. Tapi bagi kat orang lain kau marah. Dan orang ni. Biasanya masuk kadang-kadang lewat sikit. Tapi ya, perkara tu tak terlambat kisah. Dia. Sebab Kana dia jenis buat kerja. Ya, Dan balik biasa memang lambat. Pukul 5, aku 6 tak balik lagi. Dia memang botol rabo meja ni. <laughs> was sepah bagenda dekat mawah media ada file lagi mana file tu tu tu tu tu tu tu dia tahu orang yang administrator tu main jadi kemas orang usik barang dia dia tahu siapa usik frame gambar <laughs> itu kategori yang ketiga nama dia entrepreneur usahawan meniaga dia tu <laughs> ini banyak kalau banget. dah gelak besar tu betul kau <laughs> Haji confirm ada ha ah Di dia tu tu saya sudah berapa kali ya bekerja di beberapa kantor gitu ya swasta dan pasti yang di cakap ini memang ada gitu ya mulai dari yang pertama dengan yang <laughs> yang selalu berniaga gitu ya pasti ada salah satu ya pasti ada salah satu ada yang uh, dua gitu ikut-ikutan tapi ada satu leadernya cuy <laughs> kita baru masuk kerja tiba-tiba. Ini beli ni saya punya ini jualan begini-begini. Seperti itu. Ini ini real ya. Dia ni mata meja clear banyak flyers. <laughs> yeah. Ada tak apa-apa tak, apa, tak beli tak apa. Tengok lu, tengok, tengok. Itu kategori ketiga. Dan kategori yang keempat yang untuk invest namanya followers. Diikut orang. Dia bila tahu sehari sebelum nak ceramah buat dekat Gino Hotel dia dah tanya, kau pergi tak esok? Oh ya ya ya. pergi, yeah, yeah, pergi sekali sama yeah. tau suka ngikut, gitu Janji, ya? Ya? dan dia. nak kita sekali lah, nak kita sekali, nak kita sekali, kan? Kau dah tahu dah kau nak lepak mana balik kat mana? Dah tahu dah. kan? <laughs> uh, kau muda tengah itu bisa di kategori kan? Uh, Google Map, cuy. <laughs> peser kan tengah musim peser kan, kan? Betul. Oh, boleh tengah tengah tak jelah. Jadi tengah tengah mungkin dia ingat tak kadang-kadang kita ada khusus tiga hari tiga hari dua malam. Ingat tak dulu? Khusus tiga hari dua malam ni. Yang best yang pada hari ketiga akan habis kau apa khusus tu? 12 kan? Soalan ni, kau balik kolej tak? <laughs> kau jangan balik eh? <laughs> Sekarang kita orang tak boleh kau balik <laughs> lah. Banyak macam, -macam nak jawab? <laughs> kita dah tahu lah, trik kau tu. Ini benda-benda yang biasa berlaku. <laughs> yeah, yeah. Tosahlah. Jadi tu oh. cerita. Saya dah tahu Dalam nampak dia kerja. Dia Tapi dia sebenarnya macam mana bagian yang paling baik, baik. baik? Yang paling baik keempat-empat kena ada. <laughs> bapak-bapak tu kena ada. Maksud yang entrepreneur ke usahawan tu makna kita kena fikir macam mana nak tingkatkan. Contohnya nak tingkatkan hasil untuk kolej untuk bantu prasarana sekolah. Kolej kan contohnya kan. Mak bapak mana yang kita nak jaga? Ha, macam saya kat sekolah anak-anak saya tu. Oh dia memang pengetua dia kejajak tanya saya, kejajak tanya saya, ada tak kalau ayolah kita nak buat. Aku tak kisah kau nak minta sumbangan aku boleh bagi tapi manjang dinner kena IT kau tak pernah ajak aku kut. Aku tak dapat pergi tu soal kedua. Tapi kau tak ngajak tu aku kau marah, kata kan. Okey, okay, okay, lepas ni ajak, lepas ni ajak. Ber... Tapi betul. Sebenarnya kalau ikut kan. Itu sebabnya kalau Merajun. kita tengok ada program sarana kan. Sarana ibu bapa ni kan. Bukan, bukan semua sekolah lah boleh menjayakan benda tu. Kebanyakan mak ayah menganggap sarana ni tak penting. Sebenarnya itulah sarana penting. Anah. Connection. Tu sebab masa PDPR itu. Problem yang paling besar sekali, PDPR. PDPR masalah yang paling besar adalah bila anak-anak. Ambil kesempatan. Tapi kualiti tingkatan 6 ni mungkin dia dah dewasa lain lah. Bentuk sekolah-sekolah yang yang menengah, yang form 5 ke bawah ni. Hmm. Problem. Kalau yang kualiti tingkatan 6 ni mungkin kurang. Mungkin ada tapi kurang. Masalah macam tu. Kenapa tak on kamera ni? Habis data. Yeah, yeah. Kenapa tak on camera? Ha, sebenarnya main game. <laughs> kan? Tutup. Jadi cikgu seorang-seorang. Kelas berapa ramai? bayangan di bandar-bandar besar. kehadiran not even 10%. Bayangan. Asyik masa tu. Kan? Saya sendiri pun problem, bila ceramah online ni problem. Kan? Jadi saya sangat banyak support gurulah, saya kata. Dan bila orang buat online ceramah dengan saya ni, saya pesan, jangan bagi PPD bercakap dah lama. Orang bukan nak dengar PPD cakap. PPD, PPD. Dia bantai cakap dah lama. Yang best PPD ni cakap dah lama, tak, tak, tak, tak. Saya tidak bahasa tu panjang hujung dia tu kan. Itu salahnya. Orang nak dengar ucapan aku, kau tahu. Itu masalah dia. Saya boleh bagi PPD bercakap, tapi bagilah cakap dia, jangan cakap lebih daripada 3 minit. Jadi, dia akan padatkan eh. apa dia nak cakap. Saya sendiri pun problem, masa Ciamah online bermula tu. Puan ni, masa bermula tu. I, kan kita pasang sendiri, on kamera apa? Kita tekan, kita pun lagi. Assalamualaikum. Lepas 2 jam, Ciamah punya kamera tak on. Bayangkan 2 jam. Bayangkan. Untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya, 2 jam kamera tak on. Waktu itu tullah kameranya. <SILENCIO> saya, saya jelaskan sedikit lagi dulu cik ya. Saya jelaskan saya pernah mengalami hal seperti ini ya dalam membuat video gitu ya. Makanya videonya itu saya enggak upload gitu ya. Saya pernah meresaki uh, spatulonian cik ya nggak tahu itu spaturian yang keberapa Ji? pokoknya reaksi saya itu saya nggak upload ya <tuh> saya dah cakap sampai eh, durasinya kan satu jam itu dan <tuh> <tuh> saya tengok macam ini oh ternyata kameranya nggak on itu salah satu dan yang kedua ada juga yang audionya ini kan terpisah audionya ini terpisah nggak on juga itu yang bisa, biasa membuat saya itu mood hilang gitu ya yang tadinya saya mau buat video akhirnya saya ya ini saya bongkar aja cuy ya akhirnya video itu saya nggak jadi upload karena kalau saya reaksi ulang itu beda banget gitu ya ceritanya kayak sudah saya tahu gitu ya dan pasti nggak terlalu kelakar gitu ya itu pengalaman saya, benar banget yang dikatakan Ustaz. Itulah yang phone kita, seorang so, call pun kita tak nampak sebab kita... Orang call ni, tak angkat pula, ah, dah 15 minit bisa tak start-start ni, sudah 2 jam. Jadi sebab kan, masa tu belum puasa pula tu. Jadi petang tu, ulang sekali lagi, ceramah yang sama. <laughs> Tapi petang tu suasananya dah macam pengumuman nak puasa. <laughs> Semangat dah tak ada dah Jadi kita hendak lah Pasti berbeza je Pasti berbeza, Pasti berbeda Jam god pagi tadi aduh <laughs> Itu antara ujian yang kita kena hadapi lah Dan hari ini Kalau kita pernah dengar lah istilah uh, Profesionalisme ni juga berada kaitan dengan integriti Integriti ni jangan kita salah faham Jangan ingat integriti ni rasuah semata-mata tak Integriti ni hmm. juga terba terbabit dengan amanah kerja kita Hubungan baik kita antara satu dengan yang lain. Kenapa hubungan baik ni terbabit? Sebab kebanyakan organisasi yang dijatuhkan disebabkan kes salah laku, amanah, semua berpunca pada dalam, bukan pada luar. Yang orang mengadu-mengadu, report dengan SPRM, cakap dengan orang ni macam ni, semua semua dalam, bukan orang luar. Yang orang luar peduli ke pasal, pasal kita? Tak ada. Tapi bila kita mengadu, habislah. tu sebabnya saya pernah bagi talk. Saya bagi talk dengan topik apa tau? <tuh> uh, bicara integriti, notar bertindih apabila kain deh? Tajuk apa itu? <laughs> tajuk nah, orang tanya, kenapa saya pilih tajuk tu? Sebab, bicara integriti apa bila kain terlondes ni, dia macam kita, kalau ada ruam, ada tanda dekat kaki kita tu, dekat buku lali kita tu, tu, warna merah kan, kita biar. Kemudian makin besar. Kita patut settle sendiri, bubur krim, bubur hapa ubat yang patut, supaya dia tak menyebab. Hmm. Tapi bila kita biarkan benda-benda kecil, orang tak, orang tipu punch card, orang tipu claim, orang tipu ni, kita biar. Kemudian benda tu dah menyebab tu. Menyebab, menyebab, menyebab. Akhirnya bila ada orang yang tersilap, Sampai keadaan pengetahuan doktor pakar di luar. Pengetahuan luar, oh saya suspek takut dia dah berebak ke suruh badan. Habis dilondihkan kain tu, langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa. <laughs> yeah, Patutnya yeah. kesalahan tipu pancikat dia. Tapi bila dia semak-semak-semak, tipu kelim pun ada. Beli barang tak ikut prosedur pun jumpa. Sepatutnya benda tu tak sepatut pun dia orang tahu. Akhirnya yang buruk nama adalah agensi kerajaan khususnya koles kita. Okay. Jadi tu yang kita tak nak tu sebab nak settle, kita kena settlekan peringkat awal tu sebab integriti ni sebenarnya diru, dirujuk, ke sebenarnya konsep ni bukan konsep berkaitan dengan salah laku dan amanah sebenarnya, integriti ni berkaitan dengan binaan, struktur binaan bangunan Integr, in, integer in, in, integer, so in. kalau kukuh struktur binaannya, maka kukuhlah bangunan tu, maka kita ni adalah merupakan struktur-struktur ni dan struktur ni siapa? termasuklah pentadbiran termasuklah guru-guru termasuklah pelajar-pelajar tingkatan enam ni, mereka ni adalah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 Puan ni dengan puan uh, cik-cik buat-buat buat hal, susah nak bagi cik nak panggil puan dia. <laughs> Saya doakan kagak ni cepatlah kan. Cepat lah, kan. Uh, kan. Jadi jadi jadi, jadi <laughs> kalau dua ni buat hal, Tuan Haji Zaleh boleh pantau. Spontan Tuan Haji Zaleh buat hal, PPD boleh pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri boleh pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, kementerian boleh pantau. Kementerian buat hal, menteri boleh pantau. Menteri buat hal, Perdana Menteri boleh pantau. Perdana Menteri buat hal, rakyat boleh pantau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 Beradab. Kalau dia tak belajar tapi adab baik dengan cikgu, cikgu pun tak sakit hati Betul, betul, betul Ini masalahnya dah lah, tak nak belajar <susur> Kalau tak belajar, ni mak saya yang suruh lah Saya pun tak nak belajar Kan senang kau berhenti? Kan? Ha, kalau ikut cikgu aduh. aduh Sebabnya saya kadang geram masa hari bertemu dengan abah bapak Cikgu ni baik sangat Macam mana dengan anak saya cikgu, <win> tuh, tuh, tu lah budak ni kan biasa <susur> lah <susur> Dia ni okey sebenarnya. Cuma ialah banyak main-main kan? Tapi kalau dia rajin, saya yakin dia boleh berjaya. Nyampah betul. Kau cakap je lah tu terang. Anak saya ni. Minta maaf. Saya memang hari-hari doa. Bila budak ni nak pindah sekolah je ni? Biar bapak tu pandang budak oh, tu. Apa-apa hal kau? Ini. kau Baik sangat. Aduh. <laughs> Uh, saya minta maaf lah saya tak dapat nak gambarkanlah perangai dia ni semuanya ada dalam senarai. Wah wah. Bab asofoh ya Allah ya Allah ya Allah apa ni? Orang membaklah. Itu saya saya kriteria. sebab saya pernah jadi guru saya tahu. Tu sebab kalau saya jadi menteri pelajaran dah lama saya fight dah untuk allow critical you all. <tuh>. Tengok muka dia teruk eh puan Viani pun macam ni ada sambut saya tadi rumah. Oh, abang. Kan? Tu sebabnya dia tak sanggup dah buat kursus dekat sekolah. Kita buanglah dekat Gino. Apa? Dekat dengan highway. Gino. <laughs> kan, macam nak bawa lah perasaan tu kan. Apa Dekat Gino je. <tuh> ini ini ini ini ini benda-benda yang benda yang penting sebenarnya. Saya kata memang bukan senang nak nak jaga. Tu sebabnya hubungan antara satu dengan yang lain kena baik. Betul kan? betul. Tak beran kan. Janganlah lebih. Kadang-kadang <laughs> you sound cikgu. Cikgu, gunalah bahasa Betossit elok-elok sikit dia orang semua grade tinggi-tinggi tau. Jangan sangsawa <laughs> dia orang. Tau. Adab. Kan dia, ada. dia orang tak tahu aku ni buat satu tapi kena marah kata. aku <laughs> ni 44 kena marah kata kan. Tak sebenarnya bukan saya suruh hormat suruh sampai junjung pun tak. Tapi you all kena respect each other tu je. Ya. Betul. Oh nampak dia. Ya. <laughs> Mana betul aku cakap. Saya tahu lah. <laughs> Cikgu ni dia It's dia tak petakbiran, petakbiran. Kau buat grup pula apa? Orang kau buat grup WhatsApp lepak orang aje. <tuk> kalau seorang left memang perasan dia. Kan, go go go. Jadi, kalau kau boleh masuk join grup cikgu tu, ba terbaik dah tu. Ha kan, oh. Betul. Grup Group cikgu ni, bukan ni bukan satu grup ni, semua geng-geng, ada geng. Lepas tu bila dapat APC Anugerah Himat Cemerlang beberapa orang aje dapat. Semua-muka tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat? Ha? Tuan Najir Zalani aku tahu dah memang dia <tuk> je dapat. Kau tengok bukan kita. Contoh lah, contoh. Sedangkan bukan Najir Zalani buat keputusan seorang. Dia ada mesyuarat tu komiti nak tentukan cikgu mana yang betul dapat. Ha, cikgu ni boleh tak? Cikgu ni okey. Yang seorang pula cakap, I rasa tak boleh lah dia. Sebab I rasa dia dia macam... dia macam ah, ah, Haa, contoh, contoh lah, contoh. Ah, ah, I tak cakap asas-asapa tau. Atas cakap sesapa, tapi antara you orang lah, antara you. Tu. <laughs> <laughs> tu lah kan. <laughs> tak maknanya, maknanya dia akan bagi suggestion. Berdasarkan kerja, bukan pasal pribadi tau. Bukan. Sangat kerja. <laughs> Haa. Dia berlaku, kalau, kalau lelaki kan, lelaki tengok. Ha. Allah, sian. Lelaki dah lah tak ramai duduk belakang. Allah. Itulah. Itu yang bila dia baca doa, tadi beri doa. doa, doa, doa, doa. <laughs> Sedih orang lelaki ni tu <laughs> Aduh Hai, je, kan? Tapi lelaki kalau lelaki, lelaki. dia teguh teret je Cikgu perempuan ni aku kenal sangat Cikgu lelaki Eh macam mana aku boleh dapat ABC ha? Kerja sama, lepak sama konten sama macam mana aku boleh dapat Mana aku tahu aku setakat ni Apa yang Puan Vianney suruh ke Cik, Cik Kim Ha suruh aku, aku buat je Oh ya, ke Tak lah, aku cakap je Orang lelaki, orang lelaki macam tu saya pernah, apa ni Puan, saya dapat call oh, untuk cikamah ini dekat sekolah-sekolah ya? kebangsaan benta kat sepanjang Kuala Lipis. Sekolah kebangsaan benta tu, dia gabung 10 sekolah untuk motivasi UPSR. 10 sekolah combine motivasi UPSR. Agak-agak lah. Berapa bayaran untuk saya? Certa ke? Certa ke? ke? ah kan? Mungkin berapa lah boleh bagilah, bagi lah bagi nak apa-apa lah agak-agak Berapa? 10 ribu Seruk betul dia letak Tak ada letak 10 ribu tu melampau lah tak adalah Tapi bayangkan dia cakap dengan PA saya kami boleh bayar 300 je 10 sekolah tapi masa tu PA saya terangkat lah ke Jauh ni Jauh ni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 Bila saya cubalah bagi deliver cikamah yang betul-betul tak kisahlah berapa dia bayar. Rupa-rupanya baru saya tahu sekolah yang 10 sekolah gabung motivasi UPSR ni. Rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah satu sekolah ni dua orang calon. Sekolah ni seorang. SKM sekolah kekurangan murid. Dan gabung 10 sekolah, calon UPSR tu not even 20 orang. Bayang kan? ...dan RM300 yang nak bayar saya tu... Loh, loh, itu tadi yang disebut Ustaz... ...sekolah yang... ...tunggu dulu, pulang dulu Cik ya. ...saya agak lebih... Tak apa, tak apa. <coughs> tapi dia tanya, tanya saya... ...saya je tak suka batal program... Ya, okay. Saya kata macam ni... ...cakap dengan dia... ...tanya ada tak tempat lain yang nak juga buat... ...jadi tak adalah saya pergi jauh satu tempatnya. ...kalau satu tempat, tempat lain sepi senang... Ya. ...lagipun ikan patin kat Lipis dah... <laughs> Sempat saya beli makan kat sana, memang dia senang dia betul. Mereka letak-letak nyawa makan, betul. <laughs> masa tu, ada satu surau nak buat, malam tu satu masjid pun nak buat. Jadi tiga ceramah yeah. pun bayar lah 200-300. Tapi Tuhan tunjuk dekat saya, bila saya cubalah bagi deliver ceramah yang betul-betul, tak kisah lah berapa dia bayar, hmm? rupa rupanya baru saya tahu, sekolah yang sepuluh sekolah gabung motivasi UPSR ni, rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah tu, sekolah ni dua orang calon. <laughs> Sekolah ni seorang, SKM, Sekolah Kekurangan Murid. Nah ini, SKM, Sekolah Kekurangan Murid. Ini memang ada di di Malaysia atau gimana sih? Atau Ustaz cakap, cuman cakap je atau gimana sih? Tapi baru dengar sih ada sekolah yang <coughs> kekurangan murid macam tu. Setahu saya, sekolah di Dan Malaysia... Dan gabung 10 sekolah, calon PHR tu not even 20 orang. Canggih-canggih bayangan dan 300 ringgit dia nak bayar saya tu, cikgu tu kongsi seorang sikit. Ya. Yeah. Bayar kalau saya tolak macam mana? Ya yeah, ya. Yeah. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Dan <laughs> nah, ni saya bagi contoh. Bagi contoh. Dah, saya <laughs> Kan? agak. <laughs> <Ha>, kan? <laughs> tak dulu lah. Nah, tapi betul saya jenis macam tu. Ha, dia bayar 5000 ke bayar 10000 ke, bayar ringgit ke bayar 50 ringgit ke saya pergi insyaAllah. allah Kan? ...lebih RM50 bayar. Saya pergi. Mungkin tak datang lah lepas tu. Tak adalah. <Juga laughs> ya. Kemudian yang ketiga. Yang pertama jujur. Kedua amanah. Ketiga, jaga uhuah oh perhubungan <coughs> satu dengan yang lain. Itu saya dah sebut dah tadi. Hmm. Jaga perhubungan. Sebenarnya, bila kita tengok kan... ...kita cemburu tengok golongan orang dulu-dulu orang lama-lama kan. Hmm. Dia kita, macam saya masa kecil dulu main bola dengan kawan-kawan saya. Yang India, yang Cina... Bila kita dapat kita tahu tentang budaya dia. Cina macam mana, India macam mana. Cina, jangan bagi hadiah jam tangan. Melainkan Rolex. Oh. Tak, orang Cina ni dipantang bagi hadiah jam tangan. Sebab macam menoakan kematian. Oh. Jangan bagi. Ha, betul? Betul kan? Ha. Betul macam kan? In, kalau kita tengok. India, Cina kalau beli kereta macam mana? Melayu macam mana? Melayu kalau tengok kereta, tak cantik. Dia beli second, second tak apa. Janji cantik. Rosak kemudian, lantaklah. Janji cantik. Itu Melayu. Yang Cina pula, dia tengok berapa laju boleh pergi. Laju tak kereta ni? Tak cantik tak apa, janji laju. Dia nak cepat. Macam India pula, tengok berapa ramai boleh masuk. Dia lain. Tak, ni betul ni menurut kajian tau. Kok India teru ya? Kita ulang dulu je. Gua suka kalimat yang ini. Nah. Macam India pula, tengok berapa ramai boleh masuk. Da -da -da -da. <cuman> ya. Tak, <gantulasi> <gantulasi> nah, ni betul ini menurut kajian tau. Hah? Berarti, keluarga India tu memang dalam satu keluarga tu banyak gitu ya. <gantulasi> Itu sebab kalau kita tengok gendang pun beza tau. Gendang, ya. Arwah Abah saya dulu, arwah ayah saya dia, dia selalu cerita dia. <gantulasi> kenapa gendang Melayu tak untung? Gendang Cina untung, gendang India kadang-kadang untung. Hmm? Apa sebab? Rupanya arwah Abah saya kata sebab bunyi dia. Bunj? Genang, genang Cina. Untung tu, untung, untung, untung, untung, untung, untung, untung, untung, untung, untung, untung, untung, tak berhenti untungnya. Kalau genang ini, kadang-kadang genang, untung, untung, untung, kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang, genang, untung, untung, beronton, bemp, bemp, pasu lubum, paudabagundu, tomayeh, tenggeretak, gebombong, retak, gebombom, betul, kadang-kadang. <laughs> you pun tak kan? ada <laughs> <Tak> perasaan nah? <laughs> Tapi gendang Melayu tak untung. Yeah. <laughs> Tung, ter -ta, ter -ta, ter -ta, untung tertak tertak terta untung tertak tertak tertak untung rugi rugi rugi rugi rugi rugi rugi tak tak untung tak tak untung rugi rugi rugi rugi rugi, rugi, rugi. ustaz dapat jeuk sini sini mana sih? Si. Si. Tak kena ngan tu betul. Arwah abah saya dulu cakap, itu saya memang golaklah. Betul ke abah? Iyo, abah. Ada sebab apa kita tahu sebab kita rapat. Haa. Setiap ada apa benda yang sampai kat kita positif. Nanti eh, tak boleh lah, malah lah apa benda ni tak mahu Benda ada je pekeliling baru kan? Pekeliling baru sampai. Pengtua saya. Mulai berapa hari bulan semua staf tidak dimenakan begini. Semua staf hendaklah ni ni ni. Yang best saya, kau yang muda-muda ni buat nak akak dah nak kecen, tak main habis ayat. Eh pekeliling tu tujuk kat semua tau. Dulah ya nak akak dah nak kecen. Nak Kata ayah fikir, dah. Kau bila kau besar tu, ada lah orang. Kan? Tak habis-habis dia punya hujah uh, nak pencen. Maka uh. nak pencen makin banyak, pakai liling ni keluarlah. Kan? Respon yang positif. Ya? Dan kemudian, ikhlas. Ikhlas. ikhlas. ikhlas buat kerja. Bukan sebab. Tak, gaji memang masuk setiap bulan. So,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 Boleh kira dengan jari lah. silap, -silap yang masuk pun sebab ya. sijil tertinggal. Betul-betul, ya. betul sekali. Tapi cikgu tetap mengajar, saya kata. Bukan sebab apa, dia nak kepuasan. Saya memang jenis saya, daripada dulu, saya memang call cikgu-cikgu saya. Pernah sekali saya call, lecturer saya pun saya call. Mendingan mengajar saya dulu kan, mendingan saya dapat nombor telefon dia, saya call. Macam dalam perjalanan saya call, macam mana cikgu, cikgu sehat ke? Inilah Samsul dulu, oh ingat you yang tinggi-tinggi tu, you mengacau a, je, ingat lagi, ingat lagi. Hmm. you buat apa sekarang, saya saya ceramah sekarang, you. ceramah apa pula, yeah. saya Samsul debat tu saya lah, you kan, dia perlu sekolah sampai sekarang, tapi habis-habis kurang, dia tak cakap, <laughs> dia tak cakap, <cahaya, laughs> <tak>. oh, <laughs> dia tak cakap, jiran rumah saya, dia kan ya. seram pokok mera, dia tegur saya, ni tempat taman lama lah, bukan taman saya duduk sekarang, saya dah pindahkan dia tu, dia tengah, bang ada tak orang cakap, dengan tengah berberak tu dia cakap dengan saya, ada tak orang cakap, muka bang sebijik camah dalam TV tu, ha? Kata, siapa pula yang macam aku ni? Rupanya <tipunnya> dia tak apa-apa, tengok depan berdepan kan, lain kan? Saya pun cakap dengan dia, bang salah tu bang, rasa-rasanya. apa saya orang, ya, saya tahu dah, yang cakap negi 9 dekat tu. Ah, sudah. So, kata, sudah, saya kata, bang, saya lah, samserban. Yeah. Kena bergurau agak-agak lah, dia kata, bang. Saya pun biarlah, saya pun tak ada dia tak kenal biarlah kan. Jadi saya lepas pada tu, lepas pada apa? 2 tiga hari kot saya balik rumah dah buka pintu pagar berlari dia pegang tangan minta maaf abang, saya memang tak perasan, abang memang tak perasan bini dia marah abang buta ke tu la sampai terbat. Gila dia marah. Cuba perasaan. Takkan saya isi minyak, Dia tak rasa Apa tu tengah isi minyak dekat pelakon kan dia tu. Aku rasa aku berlakon tak ada lah dua tiga saya aku punya skrip tu. Yeah, pelakon yeah, yeah. kan? Tak ada lah, mana-mana, You pelakon, pakai mask bagi terkenal lah, dia kata. <laughs> saya mau buka lah. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? <laughs> saya, kata, saya kata bukan. Saya kata bukan, saya kata. Degil dia. Tentang sebab itu melampau untuk <laughs> aku tambah cerita gitu, tu. <laughs> Kenapa ada Fatah Amin ya? <laughs> yang yang yang program yang TV Hijrah tu sepatutnya tiga Syamsul, bukannya dua sepatutnya hmm. yang Syamsul dua tu dua Syamsul kan sepatutnya tiga Syamsul tapi last minute Syamsul, ni uh, Syamsul Yusof dia tarik diri sebab dia nak nak siapkan filem Munafik dua masa tu oh. dia, dia offer kat saya, saya tolak jawab, saya dia punya watak tu tak, tak tak sesuai saya tolak yang Munafik dua tu, sepatut saya ada dalam tu <laughs> saya tolak sebab watak tu tak sesuai anu waktu antu celah buluh tu nak bagi kat aku. Yang kacau Ustaz Adam tu, dah, saya tak apa saya tak ambil lah, saya tak ambil tu. Saya sudah tengok ya, itu. suruh Saya mengerti apa yang dimaksud Ustaz ya. Tentang apa namanya? pelakon itu. Cik. dia tolak. Kita buat satu benda yang kita nak buat, buat betul. Saya kata, jangan jangan kita duduk kerja Makan gaji tapi nak buat kerja part-time. Dan aku punya part-time tu banyak berhenti lah. Jangan susahkan orang lain. Oh, yeah. Orang akan terganggu tau. Proses kerja orang akan terganggu. Jangan kita susahkan. Biar tempat kita tu digantikan orang lain. Oh tapi takut pula nanti tak dapat gaji. Hmm, makan juga gaji. Tapi kerja tak kerja betul-betul. Kan? Tu yang kita kena ada. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah kita improve. Itu sebab borang SKT jangan ikut kopi kawan-kawan punya. Borang SKT tolong tulis khusus yang diperlukan. Eh? Yeah. Jangan copy, semua tiap-tiap tahun selepas tu bila HR, bila pentadbiran hantar kau pergi kursus tu, kau marah. Syek khusus ni, syek-syek dalam kita <laughs> je naik. Dah memang kau ikut tulis tu, tengok balik tulis apa. Kursus penguasaan bahasa Inggeris, hantarlah. <laughs> ambil kat mana, sebab penting kan. Penting tu penting, penting, walaupun kita, kita cakap, inilah masanya kalau nak pergi seminar tu, kursus tu. Mantapkan bahasa Inggeris, oh, tiga hari di, di malam ni, ya. ambil je jauh, jauh, Singapura ke. Ha, macam tu kan Itu adalah khusus pemantapan Pengurusan keuangan Ketesa lah pergi Ambil je tulis tu Kenapa kita perlukan benda tu Rupanya sebab kita jaga korporasi Tuhan-tuhan jaga korporasi sekolah Apa kita nak buat kan? Dan kita juga profesional Jangan campur aduk pribadi dengan kerja Seperti kata tadi ah, kemudian Berazam buat bersungguh-sungguh Untuk capai kejayaan Bak kata Alifah Safah tu Dia kata gantung ceritamu -cerita itu tinggi di atas langit hmm. Kerana kalau ia jatuh ikan jatuh di atas gunung masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-cita itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, yeah, ia akan jatuh nah menjunam busuk. ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. <laughs> tapi dah ada cakap macam tu, aku ulang aje lah. Jadi kalau untuk budak-budak STP, budak-budak uh, ni yang terkaitan tanam ni semua cakap macam tu. Gantung cita-cita tinggi, jangan letak rendah. Kita akan menyesal saya hmm. sendiri pun dah masa saya nampak saja samsul debatnya bukan orang letak nama saya saja tau pencapaian saya dalam debat dan pidato saya top rank best picker Malaysia 2021-2022 hmm. saya dulu debat pasal Melayu semua technical debat ni semua dalam kepala saya nak pidato tu dalam kepala saya macam mana nak jadi champion macam mana cara kita nak cakap macam mana cara pandang macam mana penekanan apa point-point kita nak bawa semua saya, saya ada tau setiap wow. bulan saya melanggan debat, apa, Majalah Dewan Masyarakat supaya issues tu jangan hilang daripada kepala kita Sebab kita kena lagi update daripada anak murid Yang kita ajak, itu kita kena buat You all pun kena ada bahan bacaan sendiri, kena ada Itu sebabnya bila mengajar Pidato dengan debat tu selama je, apa -apa tu sebabnya Kalau you all nak saya lah mengajar budak-budak Kolej -budak tingkatan enam ni debat nak ajar bagus kan Tak masalah, saya akan hantar anak-anak murid Saya datang, buat sparring dengan mereka Budak <laughs> Universiti Sain Islam Malaysia dia tu buat sparring, sparring Bila dia sparring dengan budak dengan budak universiti buat seminggu sparring tang tang tang jadi bila dia lawan sekolah lain dia dah tak rasa apa dah sebab dah lawan yang lagi bagus lagi macam tu aje macam buat motivasi apa ni gerak gempa peperiksaan contoh orang buat panggil saya kan saya akan buat saya akan ceramah setengah jam guna saya akan bagi best best student tu untuk jaga group-group ni tu je. simple a je sebenarnya di kita ni budak-budak ni dia budak-budak sekarang ni dia gen Y gen X gen Y ni semua ambil ringan dia tak rasa benda tu penting besok dah lawan baru menyesal ada yang cakap, saya tak nak bajar sebab saya nak jadi YouTuber. <SILENCIO> so, saya jadi youtuber saya kata, kenapa kau jadi YouTuber tapi bangang malam tu, kenapa? Tak, saya kata, tu terang, saya kata sebab, awak tengok, contoh ya. Eh. Ingat tak dulu, kita pernah ada friendster, kita pernah ada <SILENCIO> mama kampung, chat. Orang sanggup mencuri telur dengan ayam dekat kampung tu sebab nak dapat masuk dekat cybercafe. <SILENCIO> nak main game, nak chatting. Tapi lepas tu, yang chatting-chatting tu dah kurang kemudian ada Blackberry, kemudian ada Blackberry Messenger, BBM. Waduh budaya dia sekejap itu paling sekejap sekali BBM tu. Kan, tiba-tiba orang dulu, ingat tak zaman Walkman? Walkman habis tiba-tiba ya, MP3 ya. player. Tak ada MP3 pun habis, dekat phone ni je sekarang. Betul, betul, betul. Wah, udah selesai? Okay cuy, itulah tadi. Uh, ini kayanya enggak full ya. Enggak tahu ada part 2 ke atau gimana sih? Ini saya dibagi langsung oleh teman kita, ya, di Instagram. Gatau tahu kalau ada part perduanya, korang bisa kirimkan, cuy, ya, linknya. Karena saya lihat di sini, ya, saya lihat semuanya. Ini di sini tuh nggak ada sih, cuman ini aja, atau ini part yang sangat penting, atau gimana, saya tak paham cuy. Oke, okay. <tuh> ceramah ustad ternyata, ya, saya baru sadar setelah melihat ini. Ceramah ustad itu sebenarnya. Ditujukan untuk para cegu gitu ya Tapi bisa juga uh, Kita sebagai uh, Karyawan ya Contoh karyawan yang uh, Karyawan swasta atau gimana yang Bekerja di kantor gitu ya Ini pas Apa namanya Ini dapat juga gitu ya Dapat banget untuk Mendapatkan pengajaran-pengajaran dalam Isi ceramah ustadz kali ini cuy Walaupun ada beberapa mungkin yang buat saya itu Kayak koma <laughs> Ya mungkin karena struktur eh uh, apa namanya program guru gitu ya yang mungkin kita nggak paham gitu ya ya tahu sendiri kita kan bukan eh, apa namanya pernah jadi guru atau mempelajari sistem guru gitu ya video ini tuh menarik banget buat korang yang eh, menjabat jadi cekgu gitu ya menjabat di perusahaan-perusahaan atau di kantoran ini pas banget korang tengok ini dan korang bisa paham apa yang dimaksud Ustadz ya. Ada yang bertanya di komentar ya, e, saya sebagai orang Malaysia itu kalau dengar Ustadz Cakap itu kayak ada yang dia tak paham pula karena terlalu e, laju gitu ya Ustadz Cakap ini memang laju Tapi karena saya sudah terbiasa ya terbiasa mendengar e, dakwah atau ceramah Ustadz jadi saya paham gitu ya Dan ada juga yang bertanya ini Andy orang mana gitu Asli asli orang Malaysia ke kan orang Indonesia <laughs> karena saya paham apa yang Ustadz cakap gitu ya Saya paham Ustadz cakap ini Cakap itu karena Saya terbiasa Saya terbiasa mendengarkan Ustadz bercakap Ya sekali lagi Saya terbiasa mendengarkan Ustadz bercakap Oke dan mungkin itu aja sih Terima kasih ya buat korang yang selalu stay di channel NdTK Apalagi yang korang-korang yang sudah Menyempatkan selalu berkomentar di video saya cuy Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Berkat komentar korang lah Berkat like korang lah Saya bisa bersemangat seperti ini cuy Nanti kalau saya sudah pulang kampung waduh kalau mau apa hari raya nanti saya pulang kampung saya udah jarang untuk buat video cuy jadi kesempatan banget ya karena like korang karena komentar korang saya bersemangat untuk membuat video-video seperti ini cuy oke okay, dan mungkin itu aja saatnya saya pamit undur diri kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next bye